Ini yang Ikut sebentar tadi sama Gus Bahak, diceritakan cara-cara yang selalu menyejukkan, selalu enak. Tapi wadah aja ceritanya, beli. yang intinya satu. Semua itu bisa mudah, kenapa super sulit. yang coba mas, salah. sehat. ini terus buat keagamaan soalnya. orang? ora amlok kito meneng mati itu itu kayaknya mat juga Dawuh tidak. Mbere tetak sisi paling <chunky şeyler> <mays> <smart> Masa-masa itu Ini Mak-mak itu dari ini. Dari Malam, kamu. Ayo, Ayo. And I think that's the point. And both of them Oh, oh ada guru -guru ya Pak Guru-guru nih. Nggih. Okay. Kendang Oh. iya. Yeah. Senang mas, senang. Ngobrol bahasa apa? apa ngobrol pemawon? Ngobrol Ngobrol soal olahraga, jalan-jalan pagi. Dia naik sepeda, kalau saya jalan kaki. Ada pesannya. Ya sekalian saya enggak. Kalau kita ngobrol ya pokoknya gitu-gitu. Ngobrol soal ya, olahraga. Kita Se lah, keseharian ya. Iya, ya, Pak... Pak. Pak, Pak. ya, ya, layal bihalal ya, Sawalan, sawalan di sungkem sama Gusmis, bahasa <tuk> belte wrong. Saya kalau tempat damus itu obrolannya obrolan yang lucu-lucu, yang menarik gitu ya. Bukan yang berat-berat gitu Itu, itu, itu, enteng, enteng-enteng yang ditanyakan ini, gue nanti orang melun. Dawi, cipi, sambal, terempatnya. Ini juga. Ya. Sepatu sepatu beliau. <laughs> Satu, dua, tiga. Weh, cukup. <laughs> ada <laughs> yang orang itu itu nggak kita ngaji di Europe kan yang paling itu jadi kan tinggal mau ngadu saya itu kalau ketemu gus bahak itu satu pasti belajar sesuatu yang baru. Hari ini saya silaturahmi halal biala ke gus mus, ke gus bahak gitu ya. Mumpung satu apa namanya jalur. Sebenarnya mau ke sarang juga tapi hmm. keluarga di sarang lagi pada tindak semuanya. Hmm. Nanti kita akan coba cari waktu. Tapi selalu saja, saya itu tadi pengennya mau sebentar, takut ganggu aja. Tapi wadah, aja ceritanya beliau, yang intinya satu. Semua itu bisa mudah, kenapa harus dipersulit? Hmm. Eh, itu yang disampaikan. Nah, kalau beliau ngaji dan sebagainya itu selalu solutif. Hmm. Kisong ini kenal penghulu. Lalu coba dibalik cara berpikirmu. Hmm. Dan satu persatu contoh itu diberikan sangat inspiratif. Jadi ya. Ikut nyantri sebentar tadi sama Gus Bahak, diceritakan cara-cara yang selalu menyejukkan, selalu enak, tertawa. Mungkin tadi denger ya teman-teman, ketawanya -teman, wow. sampai lepas gitu tuh, untuk menunjukkan, oh sama sebenarnya beberapa persoalan di masyarakat itu bisa diselesaikan. Dan ternyata kan eh, cukup banyak orang yang datang ke Gus Bahak dan ternyata dari cerita ringan-ringan beliau itu, gimana ya menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat, satu, butuh tokoh Jadi, hmm. di masyarakat itu negara atau pemerintah itu mengintervensi langsung polisi atau pemerintah kades sanat rasio-rasionya akan cukup maka siapa tokoh-tokoh informal tokoh-tokoh masyarakat tokoh-tokoh agama penting sehingga mereka bisa e, memberikan solusi dengan sistem yang berada di situ sehingga ternyata banyak snappit dulu sini ya, dari Kaden Jo diajak ke dan diajak dialog Eh, kenapa kamu jadi jihadis, ini ingin masuk surga, apakah caranya itu, bukankah menghormati orang tua, menghormati orang lain, membahagiakan orang tua, menolong orang itu juga cara masuk surga, kenapa pilihannya itu, sesuatu yang gampang yang kemudian orang bisa klik dan mendapatkan itu dengan baik, maka sistem sosialnya akan terbaca dengan baik, akan diikuti dengan baik, dan menjadi value bersama, kalau maki-maki orang-orang nggak suka sistemnya terjadi karena selalu diingatkan oleh para ulama, oleh tokoh agama atau pemasyarakat mereka. Uh, Sebaiknya begini, tidak begitu. Nah itu kalau tumbuh berkembang maka saat itu terjadi sesuatu akan kami diselesaikan. banyak, sama Gus selalu menarik, maka bisa ceritakan. Jenengan enggak tahu loh, ya. yang dulu enggak pernah ngaji, cuek-cuek itu Kalau mau tidur, dengarkan tekanan yang jenengan, dan itu ternyata sangat menginspirasi mereka untuk kemudian bisa ikut ngaji bertindak baik tanpa harus ketemu dengan jenengan di dunia digital. Yang ternyata, Gus Bah tidak pernah tahu oh. ada di YouTube dan di mana-mana, luar -mana. biasa. <tuh> Terima kasih Sehat-sehat ya, Assalamualaikum Assalamualaikum